My trip this time is exploring South Borneo, one of the many areas that kept the paradise of the world. The land of Banjar, with the beauty of the land, got me in this place now. a beautiful destination with the best sunrise moment I've ever seen. rencananya hari ini mau ngapain guys kiritin. handak bau uyoh iya iya iya Squad camping ini guys gimana ini Gimana? mana kiritin. mana jilnya mana jilnya kenapa apa ya? ngapain ya? Oh dia. <seks> rencananya hari ini kita akan nge-camp di gunung ini guys. Oh menanjak. Tanjung mana tanjung? Kami kan takkan tanjung. Anjulang itu menanya Di sini itu ada sepatu kihong ya guys ya. Di sini ada tikus yang lagi mati ya guys ya diracun karena memakan pagi pati petani di sini. Di sini sedang musim bercocok tanam. Oke guys. Oke, okay. belum naik lah. Minum ya, guys. Jadi, rencananya kita hari ini kemana, guys? Ke hatimu, anjay! Ke hatimu, nah, burung naik malah ada. Ya paham. Nah, nih sini nih. Nih. Nah. Ampun, Jadi, kita sudah menuju naik ini apa ini orang ini guys kita sudah di pos tiga uh, di pos tiga setengah perjalanan satu jam wuuu uh. sebentar lagi kita akan sampai puncak guys Oke okay guys, kita sudah sampai puncak guys. Huwii, uh. Ma, sandalon paget. Tipe. <laughs> Ma, masuk tipe. Tipe. masuk mana? kenapa ini guys goyang-goyang ini guys di pohon lain ada goyang-goyang guys oke okay guys jadi kali ini kita sudah sampai di puncak tapi kita cari tempat buat nge-camp malam ini ya guys ya Oke okay guys, kita sudah sampai buat kita malam ini ngecamp ya guys ya. Hati-hati ya guys. Nah, kan Oke. Kan? Uhui. Uh, bang, set bang. enggak kayak cetak okay. ya Guys, sore ini kita makan pentol Udah ampih, nuris itu Mampu, nyak ada heran nih Heran, disuruh nukarkan ubat, nyemprot Agah banyak karena banyak. banyak. Oke okay guys. Sekarang sudah pukul 12, waktunya kita tidur ya guys ya. Dadah. Jadi ini penampakan pagi ini guys Kita dikelilingi awan Uh